Oke, sebelum kita ke ramalannya, saya informasikan terlebih dahulu bahwasanya ramalan ini tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, tonton terus video di dalam channel ini. Dan jika kamu merasa tidak cocok, silahkan cari ramalan yang lebih cocok dengan dirimu dan dengan energimu. Oke, di sini kita akan ramalkan seorang Taurus di bulan April tahun 2020 tentang kesehatan karir keuangan dan asmaranya serta angka keberuntungannya Oke tidak banyak basa basi kita langsung memilih kartu untuk kesehatan seorang Taurus di bulan April tahun 2020 dan kartunya kita akan letakkan di sini dan kemudian kita melangkah untuk kartu keuangan seorang Taurus di bulan April tahun 2020 tentunya kita ambil secara acak juga dan kemudian kita melangkah ke karir pekerjaan dan bisnis seorang Taurus di bulan April tahun 2020 kita akan memilih lagi dan selanjutnya kita akan beralih ke hubungan asmara seorang Taurus di bulan April tahun 2020 kita akan mengacak kembali dan mengambil kartunya lagi Dan setelah itu kita akan mengambil kartu energi yang ia dapatkan secara menyeluruh dan per Di sini kita akan memilih ataupun mengambil sebuah kartu pencak untuk energi yang Taurus dapatkan di bulan April tahun 2020. Oke, kartu untuk kesehatan kita ambil dan kartu untuk energi keuangan. Kita ambil juga. Kemudian kartu energi untuk karir pekerjaan dan bisnis. Kita ambil juga. Dan kemudian kita akan mengambil kartu untuk energi asmara untuk tahun di bulan April tahun 2020. Dan selanjutnya kita akan mengambil suatu kartu lagi. Untuk kesimpulan per kategori untuk Taurus di bulan April tahun 2020. Kartunya kita letakkan di paling atas. Oke, kita akan memulai membuka kartu tentang kesehatan seorang Taurus di bulan April tahun 2020. Dan kartu untuk kesehatannya adalah Seven of Swords ataupun tujuh pedang. Di sini mengartikan atau menggambarkan kenangan di masa lalumu akan kamu bawa sehingga kamu susah untuk melangkah secara umumnya, dan untuk kesehatanmu di bulan April ini, untuk Taurus, kamu selalu terbayang-bayang suatu kenangan pahit di dalam kehidupanmu, sehingga membuatmu akan susah tidur dan susah beristirahat. Tidak jarang, kamu akan telat makan di bulan April tahun 2020 sehingga membuat gerakanmu akan semakin lambat dan semakin down di sini sangat berpengaruh kesehatanmu sehingga kamu disarankan untuk mengontrol kesehatan di bulan April tahun 2020 dan energi yang kamu dapatkan untuk kesehatan serta support yang kamu dapatkan untuk kesehatanmu adalah King of Pentacle di sini energi ataupun support yang kamu dapatkan dari orang-orang sekitarmu dan dari orang-orang di lingkungan pekerjaanmu. Di sini digambarkan king artinya orang yang sudah dewasa ini bisa saja rekan ataupun orang-orang sekitarmu yang menyayangimu sehingga mereka memberikan nasihat. Agar kamu melupakan itu semua dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan-bulan berikutnya. Dan kemudian kita akan membuka kartu untuk keuangan seorang Taurus di bulan April tahun 2020. Dan kartunya adalah Two of Pentacles ataupun dua koin. Di sini secara umum digambarkan kestabilan ataupun dalam zona stabil dan untuk keuangan seorang taurus di bulan April tahun 2020 keuanganmu stabil-stabil saja tidak boros dan tidak mengalami ke peningkatan keuangan di bulan April tahun 2020 dan di sini kamu disarankan agar kamu tidak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak penting di sini menegambarkan seorang Seseorang yang mengangkat kaki dan memegang dua koin. Di sini diartikan agar kamu tidak pergi untuk berbelanja membelikan hal-hal yang tidak penting di bulan April tahun 2020. Dan support ataupun energi yang kamu dapatkan untuk seorang taurus adalah Queen of Cup. Di sini sangat jelas terlihat Queen of Cup artinya seseorang yang sudah dewasa yang akan memberikanmu masukan serta yang membantumu mengkontrol keuanganmu. Di sini paling mencolok queen ini adalah seorang pasangan yang akan selalu berada di dekatmu dan selalu mensupport keuanganmu dan mengkontrol terus serta mengingatkanmu untuk menjaga kestabilan keuangan di bulan April tahun 2020. Di sini sangat jelas sekali pasanganmu sangat memperhatikan segi keuanganmu di bulan April tahun 2020. Dan selanjutnya kita akan membukakan kartu untuk karir, pekerjaan, dan bisnis untuk Taurus di bulan April tahun 2020. Dan kartunya adalah Three of Swords Ataupun tiga tongkat. Di sini secara umum digambarkan kita tidak bisa melakukan suatu pekerjaan secara menyeluruh dalam waktu yang bersamaan. Di sini digambarkan jelas untuk Taurus di bulan April tahun 2020 lakukan suatu pekerjaan itu secara bertahap dan nikmati prosesnya untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih memuaskan kepada dirimu sendiri. Di sini disarankan untuk Taurus di bulan April nanti kamu harus melakukan pekerjaan secara bertahap dan menikmati setiap prosesnya. Maka Hasil yang akan lebih bagus kamu dapatkan di bulan berikutnya, dalam artian hasil yang memuaskan dan dukungan energi yang kamu dapatkan adalah king of swords. Di sini, dukungan energi yang kamu dapatkan dari seorang rekan ataupun seorang sahabat terdekatmu yang memberikan saran dan memberikan masukan pekerjaan mana yang harus kamu lakukan terlebih dahulu dan dia akan memberikan masukan yang terbaik untuk pekerjaanmu dan masukan ini sangat berdampak positif kepada pekerjaanmu dan karirmu di bulan April tahun 2020 dan selanjutnya kita menuju ke hubungan asmara seorang Taurus di bulan April tahun 2020 dan kartunya adalah nine of cup ataupun 9 mangkuk ataupun bisa dikatakan 9 piala ini secara simbolis ataupun secara umum digambarkan kesempurnaan yang kamu dapatkan dengan menerima kekurangan seseorang dan untuk Taurus terus jelas sekali di bulan April nanti kebahagiaan bersama pasangan akan kamu dapatkan di bulan April tahun 2020 dengan menerima masing-masing kekurangan diantara kalian Taurus dan pasangan akan menerima kekurangan masing-masing sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan yang mendekati kebahagiaan yang sempurna ataupun dalam tahap ini dikategorikan merancang suatu ide untuk kejenjang yang lebih serius dalam artian kejenjang pernikahan semoga Taurus dan pasangan benar-benar menikah di bulan April tahun 2020 dan dukungan ataupun energi yang kamu dapatkan adalah King of Cup. Di sini jelas sekali bahwasanya orang-orang di sekitarmu ataupun sahabat terbaikmu serta rekan kerjamu akan mendukung penuh dan memberikan support positif dan respon positif kepada hubungan asmaramu dengan pasanganmu. Di sini diindikasikan kamu akan melakukan hubungan yang lebih serius di bulan April tahun 2020 kamu akan merencanakan suatu kejenjang yang lebih serius dengan mendapatkan suatu dukungan dari seorang sahabat dan kemudian kita akan membuat kesimpulan dengan mengambil satu kartu lagi per kategori untuk Taurus di bulan April tahun 2020 dan kartu kesimpulan adalah just yang artinya kesempurnaan secara umum. Dan di sini kita akan menyimpulkan kesempurnaan kepada kartu kesehatan Taurus di bulan April tahun 2020. Di sini kesehatanmu yang kamu lakukan itu secara perlahan-lahan akan membaik namun kamu selalu mengingat masa buruk ataupun masa lalu yang sangat buruk di dalam kehidupanmu dan di sini sangat jelas kamu dituntun oleh seseorang ataupun seorang sahabat yang akan memberikan memasukkan sehingga kamu memperbaiki kesehatan di bulan April tahun 2020 dengan mencapai kesempurnaan kesehatan dalam artian dengan mendapatkan kesehatan yang fit dan bugar di bulan-bulan berikutnya Dan untuk keuangan seorang Taurus di bulan April, kita akan menyimpulkannya dengan kartu kesempurnaan. Di sini sangat jelas sekali keuanganmu dalam posisi stabil yang dikontrol dengan seseorang pasangan dan mendapatkan kesempurnaan di dalam suatu hubungan berpasangan. Di sini sangat jelas bahwasannya pasanganmu menjadi kesempurnaan di dalam hidupmu untuk mengontrol keuanganmu yang lebih bagus lagi di bulan April tahun 2020 dan kesimpulan untuk suatu karir dan pekerjaan di bulan April tahun 2020 untuk seorang Taurus disini sangat jelas sekali dikategorikan juga seorang sahabat ataupun rekan kerjamu akan menuntunmu melakukan suatu pekerjaan dan menikmati tahap proses pekerjaan sehingga kamu fokus untuk melakukan pekerjaan tersebut dan mendapatkan hasil yang maksimal di bulan April tahun 2020 yang digambarkan dengan kartu kesempurnaan dan selanjutnya kita melangkah ke hubungan asmara Taurus di bulan April tahun 2020 di sini kesempurnaan ataupun kartu men bisa diartikan bahwasanya hubungan asmaramu dengan pasanganmu akan mencapai titik yang sangat sangat berat di dalam hidupmu dengan mendapatkan suatu dukungan dari sahabat terdekatmu untuk mendapatkan kesempurnaan dalam suatu hubungan asmara dan merancang dengan pasangan ke jenjang yang lebih serius ataupun yang diartikan dengan kartu jantungmen itu suatu kesempurnaan untuk meraih suatu keluarga kecil yang sangat bahagia yang disimbolkan dengan anak kecil di dalam kartu tersebut dan untuk angka keberuntungan seorang Taurus di bulan April tahun 2020 itu berada di angka 7, 23, 9, dan 22